Sampai aku tutup usia Kan kujaga jaga hatimu Sampai aku tua Walau keriputin pipimu tenia Takkan goyahkan cintaku Aku oh.